Ya? Uh -huh. Dulu saya tahunya itu kan Islam teroris Islam teroris uh, Sering membunuh orang ya, Kalau dari keluarganya papa tentu oh, Kamu kok kayak gini sih Put, jauh-jauh ngenek lho Anak epeng lho, melebu Islam Karena saya kan panggilannya Cina ya di keluarganya Anak epeng lho melebu Islam Apa saya putihku, gini gini gini gini Akhirnya, saya waktu itu udah malas ke rumahnya oma Kan setiap minggu kan emang sekolah minggu diantar ke sana Akhirnya uh -huh. karena saya Dikata-katain sama sepupu-sepupu saya, nah. akhirnya mau Aku, malu, aku malu, di rumahnya oma aku. Nah. Akhirnya selang, uh, selang saya sudah mantap, saya gak malu. Akhirnya malah saya berdebat tentang Islam itu sendiri. Mau hmm. oh, aku ki agama Islam enak, kok aku mantap, kok kenapa? Kenapa dengan agama aku akhirnya saya selalu berdebat tentang itu sama hmm. sepupu-sepupu sama saya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jumpa kembali, pemirsa sekalian, dengan channel Hidayatullah TV. Sekarang kami sedang ada di Madiun, tepatnya di SMP Darul Madinah Hidayatullah uh, di kota Brem. Telah hadir bersama kami uh, seorang mualaf um, Mbak Kristina Putri Sujono. Uh, Insya Allah kami akan berbincang-bincang tentang pengalaman beliau berhijrah, bagaimana dulu e, menemukan Islam, lalu mengapa beliau dulu meninggalkan agama lamanya, yaitu agama Katolik. Gitu. Mudah-mudahan obrolan kami nanti bermanfaat, terutama bagi saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Yeah. Apa kabar Mbak Puput? Begitu Alhamdulillah. panggilannya? Alhamdulillah, Baik. Yeah, yeah. Putranya berapa? Ada dua. Dua. J. Oh, yang ini nomor berapa ini? Nomor pertama. Nomor sulung Oh, jadi ya. Gini. Boleh nggak tanya usia? Usia Biasa. saya no Usia Mbak Puput. Oh, saya usianya tiga puluh tahun. 30. Pas. G. Kelahiran tahun 1992 sembilan sembilan puluh dua. Hmm, karena berarti perempuan kalau ditanya usia itu rahasia. <laughs> <laughs> iya. Masih kelihatan masih ada keturunan Chinese ya? Iya, bapak, papa. Oh. Tapi mama Jawa tulen. Oh, papa Chinese, mur ya, China. tulen. Cina tulen. Omah, oh. oma sama opa Cina semua. Hmm. Memang saya sudah nopo Kombinasi Jawa Cina. Oh. <laughs> Jadi sudah. agak ada Cina apa? Jawa Jawanya. Sudah campuran ya. G. <laughs> <laughs> Hasilnya begini hmm. nih. G. <laughs> <laughs> <laughs> ya, mbak Krisna tinggal di Madiun. <laughs> yeah. Ya, uh, salah satu beliau alumni dari Darul SMP Darul Madinah angkatan kelima. Baik Mbak Puput, dulu agamanya apa Mbak? Saya dulu agamanya Katolik. Katolik, ya memang dari keluarga begitu ya? Ya dari keluarga dari semuanya Katolik mayoritas Katolik. Hmm, jadi memang lahir dari Katolik. keluarga Katolik dan kemudian uh, otomatis jadi beragama Katolik itu ya. Hmm, ya. Saya, aktif dulu? Keluarganya aktif di gereja? Sangat Antut. aktif. Dari keluarga Bapak sampai sekarang juga masih aktif ke gereja. Keluarganya Papa ya tadi? Kalau hmm. Mbak Kristina dan keluarganya sendiri juga aktif ya? Gelam? Mbak Buput sendiri aktif ya? Iya dulu oh, saya aktif ke gereja, sekolah minggu. Sekolah minggu. Aktif, hmm. gaya. Ikut kegiatan-kegiatan. Kegiatan, sangat, sangat aktif. Ya, papanya ikut Selain ibadah di gereja, mungkin kegiatan gereja bahkan mungkin jadi pengurus atau Mataan, Kalau uh, oma, oma yang pengurus gereja, kayak misalnya ada misa gitu, oma, oma sama adiknya papa. Hmm, iya. kayak pengurus, pengurus gereja, Mataan. keluarga kesehariannya apa? Oh, kesehariannya papa itu, apa namanya? Dari keluarga papa usaha usaha, usaha spare part mobil pak Mobil. Oh, mobil. Oke. Punya toko gitu ya? Iya, keluarganya papa. Oh, yang papa. Hmm. Kalau papa sendiri? Papa sendiri dulu iya, cuman sekarang sudah tua, gue kerja. Oh, Oke. sudah sepuh gitu ya? Iya, sudah sepuh, sambung sepuh. Hmm, ya. Berapa keluarga Mbak Bubut? Saudaranya? Iya. Dua bersaudara. Dua bersaudara? Oke. Uh, yeah. Cewek semua tuh cowok cewek semuanya saya sama adik saya. Hmm. Masih ada enggak kesan-kesan masa-masa kecil terkait dengan pendidikan agama? Apakah agama menjadi penting di keluarganya Mbak Putu Kalau sekarang iya sangat penting Ustadz Dulu? Dulu? Oh, dulu itu ah. masih kecil ya, jadi itu yang saya rasa itu ya senang-senang aja ben. Belum terlalu paham, maksudnya itu agama yang sedemikian rupa hmm -hmm. Jadi yang saya tahu, senang, bahagia, kelompok keluarga Tenang. kumpul sama teman-teman, senang hmm. Hmm. Ya kalau Papa Katolik, Mama gimana? Mama dulu gede Kalau dari keluarga Mama, terus menikah sama Papa, akhirnya mengikuti Nopo Katolik Katolik hmm. Terus Adik? Adik itu juga Katolik, terus uh, habis saya masuk Islam, adik mengikuti saya nah. Waktu itu, apakah sudah ada semacam uh, Mbak Buput merasakan apa ya keganjalan, kejanggalan, kejanggalan terhadap doktrin-doktrin? Saya... Ya masih ketika masih Katolik itu, ha -ha. ketika masih belajar, apakah ha -ha. sudah merasakan ada sesuatu yang uh, ganjil, ada sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak pas terhadap ajaran Katolik? Waktu itu, waktu itu. Waktu itu, ya. saya sama. Sama waktu itu saya, saya kayak babi, babi ya Babi hmm. ya. Menurut saya, dalam uh, saya pernah membaca itu, babi itu kan makanan yang kurang bagus untuk kesehatan. Hmm. Kenapa diperbolehkan? Hmm. Waktu, waktu itu, itu. itu sudah muncul peringkiran gitu ya? H -h -h, cuman waktu itu saya masih kecil. Karena hmm. emang saya nggak suka, nggak pernah makan babi Ustadz karena ya nggak suka. Hmm. Tapi kan dalam uh, dalam kesehatan, itu kan babi kan nggak boleh dia sih di kesehatan kan emang cacing pita itu meski mau diapain, itu kan emang nggak bisa mati. Hmm. Tapi kenapa di agamaku kok dibolehkan? cuman saya nggak terlalu mikir panjang. Hmm. Seperti itu. Tapi sempat ditanyakan nggak? Ya? Ke papa. Ya ke papa, mungkin ke ya, guru agama. Iya ke papa. Ke papa. Hmm. Tapi apa itu nggak bilang, ya Nggak papa, apa papa ini namanya juga anak kecil yang tanya, ya nggak papa, nggak papa, gini-gini, gini. Tapi papa nggak menjelaskan kenapa, hmm. gitu. Hmm. Hmm. Seperti itu Ya ada lain yang lain? Sampun itu aja Ustaz. Mungkin kaya. tentang Konsep ketuhanannya Bisa soalnya, menerima dengan baik Saya soalnya waktu itu masih kecil jadi oh, Gak terlalu... Gak, nore, nore, nore. gak terlalu ya, pokoknya nore. ikut gitu aja okay. ya Oh trinitas kayak apa, pokoknya yang penting ke gerejaan nore, gitu, nore. Ya. Uh -huh. uh, okay. gitu ya Soalnya waktu itu kan emang kalau ke sekolah minggu kan mesti kita dapat hadiah Dapat buku, dapat tasakinya kan namanya anak kecil kan senang, senang. Ustaz, ya. Ustaz Jadi, jadi uh, berkatolik tanpa pemahaman gitu ya gih, Yang betul, nama masih anak-anak ya? Hmm, ya. Cuman seling uh, saya percelanya waktu waktu itu akhirnya saya kok paham apa itu agama. Itu pada usia berapa? Waktu SD SD kelas 5 itu. Oh. Saya mulai paham oh agama itu seperti ini ya. Oh seperti ini kemantapannya gitu loh. Stad. Maksudnya hmm. kan dulu kan saya Katolik ya Katolik Katolik aja hmm. mengalir hmm. dengan emang uh, emang dari keluarga hmm. kita harus Katolik gini gini gini dengan saya enggak terlalu paham itu apa itu agama saya hmm. kemantapannya tuh enggak ada enggak semantap hmm. saya waktu masuk agama Islam hmm. gitu nah ketika mulai menemukan bahwa agama penting tadi hmm. itu masih berkatolik ya iya masih berkatolik okay. dan tidak ada masalah gimana maksudnya? maksudnya tidak uh, terhadap ajaran-ajaran, doktrin konsep katolik enggak masalah tidak menemukan sesuatu yang tidak logis, atau apa gitu? Saya tidak menemukan tidak logis itu. Waktu saya uh, masuk ke gedung Madinah Niki Oh gitu. Gini. Waktu itu saya kan uh, sekolah Setelah belajar skala biasa, kan? Saya kan cuman pemahaman agama-agama yang dasar-dasar, kayak hmm. ngaji seperti itu. Waktu saya masuk D DM, saya diajari tetap gini-gini, gini-gini. No. Oh, saya paham, oh seperti ini ya. Oh, perbedaannya seperti hmm. ini. Kata. Jadi, waktu karena waktu itu juga belum mengenal Islam ya, belum gini. ada, belum melakukan perbandingan gitu ya. Gini. Baik, baik. dulu Dulu ya, mm -hmm. persepsi Mbak Puput terhadap Islam itu kayak apa? Sebelum mengenal Islam ya? Dulu, dulu meng, sebelum mengenal Islam, jujur mm. ya Ustadz ya. Mm -hmm. Dulu saya tahunya itu kan Islam teroris, Islam teroris. Uh, sering membunuh orang-orang orang orang apa namanya itu, orang-orang. Dulu mm. kan apa? Bom Bali apa ya? Mm. Dulu itu, pokoknya setahu saya waktu kecil, saya mm. kecil itu teroris, mm. suka membunuh orang waktu mm. kecil waktu itu. Mm. Apalagi? Ya sudah itu hmm. Itu persepsi seperti itu terbentuk lewat apa? Apa mungkin? Apa ya Ustaz, mungkin teman-teman lingkungan kali ya, lingkungan dari cerita-cerita dari orang-orang dewasa Akhirnya saya dengar Oh ya, saya bilang, oh jahat ya waktu itu masih kecil hmm. Pokoknya kamu harus berpegang teguh nih harus Katolik lo ya, nggak perlu berpindah agama, iya. Namanya masih kecil iya. Hmm. Yes, pokoknya nggak bakal pindah agama, iya. Gini gini gini gini. gini. Hmm. Pokoknya saya tetap Katolik sampai gede dulu hmm. waktu kecil. Hmm. Cuman ya apa namanya setelah melewati proses-proses demi proses akhirnya tahu tentang ee, Islam sebenarnya ee. gitu. Baik sebelum ke sana, persepsi Islam sebagai turis itu terbentuk apa melalui media atau memang ditanamkan di keluarga? mungkin Jadi. selama mendengar televisi atau memang dari keluarga oleh papa mungkin didokrin seperti itu enggak usah bukan apa-apa ya kayak kayaknya keluarga dari papa ya mungkin kan emang kayak melihat orang berjilba besar itu teroris itu gini-gini gini-gini hmm. mungkin lingkungan dan teman-teman kan mayoritas dengan beragama katolik hmm. beransumsi seperti -se seperti itu hmm. mungkin saya kan ya mungkin anak-anaknya anak kecil ya oh iya ya jahat ya mereka ya hmm. bagaimana dulu ceritanya Mbak puput menemukan Islam? Waktu itu saya kan ha, Sehabis Nopo Sekolah dulu, sekolah 1 sampai kelas 5 Kelas 4 itu di SDK Santo Vincentius Surabaya hmm. Tidar Terus Saya mengikuti Nopo orang, Kedua orang tua pindah di sidoarjo hmm. Itu akhirnya pindah ke sekolah biasa SDN medang 3 Medaing. Terus itu Uh, lihat teman-teman yang mayoritas beragama Islam dan saya beragama Katolik sendiri mm -hmm. Itu penasaran teman-teman ngaji, teman-teman membaca Al-Qur'an saya kan uh, tidak tahu nih tentang agama Islam dan mm -hmm. Al-Qur'an itu sendiri mm -hmm. Kayaknya saya timbul rasa penasaran, rasa nyaman mendengarnya Apa sih itu kok bisa baca Al-Qur'an? Apa sih itu? Apa namanya? Bahasa apa? Huruf apa itu? Akhirnya saya tanya ke teman-teman yang lain mm -hmm. Kamu baca apa sih? gitu. Baca Al-Qur'an, Kris Terus akhirnya itu Gimana caranya bisa membaca Al-Qur'an Ya ngaji mm. di TPA, di musola mm. Sama Ustaz, tapi ya harus napa? Beragama Islam dulu, gimana caranya agama Islam mm. Terus teman-teman, tanya aja ke Bu Arni Kan waktu itu masih kecil-kecil mm. Akhirnya saya tanya ke Bu Guru Agama Islam namanya Bu Arni Bu, gimana ya caranya biar bisa napa? Membaca Al-Qur'an mm. Ya belajar di TPA, di Masjid ngetan. Tapi ya harus e, beragama Islam. Tapi kalau misalnya pengen mengikuti teman-teman, meskipun meskipun nggak pengen masuk Islam nggak apa-apa ikut-ikutin aja kalau pelajaran nggak usah keluar kelas. Hmm. Cuman akhirnya saya kan e, pengen lebih mendalami lagi. Hmm. akhirnya saya matur ke Mama pertama itu, Mama boleh nggak Mama Cece apa namanya pindah ke agama Islam? Aku nah, kok pindah agama Islam, kok dimarahin papa lo. Secara mm -hmm. papa itu sangat fanatik dengan agama Katolik. Mm -hmm. Akhirnya, selang besoknya, besoknya saya ngomong ke papa, papa, aku pengen pindah agama Islam boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. kamu itu masih sekolah minggu dan lain-lain, lain gitu. Nanti mm -hmm. kalau kamu dilokno sama saudara-saudaramu, ya apa? Aku papa sih malu gitu. Mm -hmm. Akhirnya itu saya tetap merayu mama, ma, aku pengen loh ma, aku pengen belajar Al-Quran ma, mm -hmm. ya, gitu. Aku pengen pengen pengen beli apa Jilbab mah gitu. Mm. Ya wes terserah caca cece, cece sudah gede. Terus gimana caranya? Akhirnya itu ada temen yang teman kecil teman bermain tuh ngasih tahu namanya Mbak Har. Mbak Har gimana Mbak Har uh, Ustadzah, ngaji ngaji di TPA. Mm. Gimana nih aku pengen masuk agama Islam. Tapi Mama sudah menyetujui. Mm. Aku pengen masuk Islam. Aku pengen apa mengucapkan kalimat jadat. Akhirnya dikenalkan sama caipin waktu itu, Caimin Ustadzian biasanya imamin masjid di dekat rumah. Mm -hmm. Akhirnya sore saya naik sepeda ontel sama adik saya berdua. Mm -hmm. Itu ke musola tersebut akhirnya mengucapkan kalimat syahadat berdua, Ustadz. Akhirnya mm -hmm. besoknya itu ya besok ikut ngaji ya, ikut mm -hmm. ngaji di tempat itu. Iqraul satu paling gede sendiri. Mm -hmm. Akhirnya itu kan saya kayak malu ya, akhirnya sama Mama diberi Fatin di rumahnya ustazah Atau mm -hmm. akhirnya ya belajar ngaji berapa tahun ya dari kelas 5, kelas lima kelas enam terus masuk SMP itu di Ulu Albab mm -hmm. akhirnya mama pisah ingatkan sama bapak papa, akhirnya mm -hmm. ke kenal Darul Madinah mm -hmm. Darul Madinah itu juga saya masih ngajinya masih pelegok pelegok Ustad mm -hmm. masih Darul Madinah waktu saya di Ulu Albab saya kan pindah mm -hmm. apa ke Darul ke Madiun akhirnya mm -hmm. kenal kenal pondok ini pertama sama mama itu kasih pilihan, uh, pengen sekolah di PSM, apa SMP Muhammadiyah, apa Darul Madinah, hmm. dikenalkan sama guru SD MI Islamia. Hmm. Akhirnya saya uh, menemukan Niki, Pondok Darul Madinah. Waktu itu ya belum berjilbab, ke hmm. sini. Yeah. Akhirnya masuk, masuk itu mama bilang sama Ustadz Hapni okay. kayaknya, Ustadz ini anak saya uh, belum bisa mengaji mahir. Masih sangat, belum bisa mengaji. Belum masuk, wah pelok-pelok, usah pokoknya ngajinya. Iya. Terus, sini kan targetnya emang hafalan, ya hafalan Al-Quran. Tolong, tolonglah mohon bimbingannya. Karena anak saya masih jauh di bawah teman-temannya. Apa kemudian reaksi keluarga setelah Mbak Puput bereset? Iya kalau dari keluarganya papa tentu. Ntar. Kamu kok kayak gini sih, Put jauh-jauh nginek lho, anak epeng lho, melebu islam karena saya kan panggilnya Cina ya di keluarganya nah. anak epeng lho melebu islam ya apa saya puputiku, gini gini gini gini. akhirnya saya waktu itu udah malas ke rumahnya oma kan setiap minggu kan emang sekolah minggu diantar kesana akhirnya hmm. karena saya dikata-katain sama sepupu-sepupu saya nah. akhirnya gak mau aku malas aku pang, malas di rumahnya oma aku nah. akhirnya selang saya sudah mantap, saya nggak malu. Akhirnya malah saya berdebat tentang Islam itu sendiri. Hmm. Oh, aku agama Islam enak kok. Aku mantap kok. Kenapa Kenapa dengan agamaku? Akhirnya saya selalu berdebat tentang itu sama hmm. sepupu-sepupu sama saya. Menjawab itu. gitu ya? Dulu saya nggak berani karena saya malu. Hmm. Oh, kamu tuh gini, gini, gini. Aku, kan yang namanya anak kan di kata-katain sama, misalnya ada lima sepupu saya banding satu. Adik saya kan masih... Kecil waktu saya jadi, adik saya diem aja, hmm. ngikutin Cece kok, gitu. Hmm. Tapi akhirnya saya berani, ini agamaku kok agamaku Islam, apik kok gitu. Hmm. Seperti itu, hmm. kalau sejauh apa reaksi Papa? Apa? Sejauh apa reaksinya Papa? Papa itu ya nggak terlalu marah, cuman tuh kayak kecewa gitu. Ustaz. Hmm. Kok kamu itu dari apa dari keluarga seperti ini, kok masuk Islam, cuman uh, aku ngasih pemahaman, Pak itu sudah besar, kan uh, aku pengen menentukan pilihanku sendiri, masa nggak mm. boleh sih pak, kayak gituin. Daripada aku masuk Katolik, tapi aku apa namanya itu, nggak apa namanya itu, gimana ya, nggak nggak apa, nggak mantap. Buat mm. apa? Akhirnya saya masih tahu belajar puasa, sholat. Mm. Akhirnya papa akhirnya uh, mengalir itu akhirnya papa apa apa, cuman mm. papa enggak bisa untuk pindah agama. ikut agama Islam hmm. menghargai hmm. Gitu. menghargai tapi enggak bisa ikut J, ya. Ya. baik jadi tidak ada misalnya apa di uh, dimusuhi enggak ya enggak cuma yang musuhi mungkin sepupu-sepupu yang kecil-kecil itu nah, ya. sama Oma sih Oma cuman dia ngata-ngatain gitu loh Ustadz oh kamu kok pindah seperti ini sih, ini ini ini dosa loh kamu, mm -hmm. kamu tuh gimana gimana, pokoknya seperti itulah. Mm -hmm. Cuman saya akhirnya ya dari pertama saya ma, apa, kayak malu merasa ya Allah kenapa kok diginiin. Tapi akhirnya saya ya biasa akhirnya ya berdebat tentang agama. Mm -hmm. Cuman ya waktu masih kecil aja berdebat uh, setahu saya, aku mm -hmm. mati sama agama, aku kenapa kok yeah. buka boleh gitu. Mm. ya. Yeah. Lalu setelah Um, melakukan perbandingan, apa bedanya, Mbak? Melakukan perbandingan dari Ya, apa bedanya Katolik dengan Islam? Setelah punya pada pemahaman Pada saat itu kan saya uh, tahu nih, ayat ayat di Alkitab itu kata-katanya kayak apa ya. Pokoknya itu Allah, uh, uh, uh, Allah, Allah, kami Pokoknya itu mereka itu Allah, itu, eh Allah, itu punya Allah, Berarti kan Allah, kan Yesus hmm. Tapi kok punya Allah, berarti kan Allah, ada dua Hmm. Seharusnya kan Tuhan cuma satu, hmm. sedangkan di Islam kan saya diajarkan Allah, Allah itu satu, hmm. esa. Kok di sana kok bapa, bapa itu ada Allah, Allah Tuhanku, Bapak Allah Tuhanku. Berarti kan kok agak kok Tuhannya dua. Hmm. Saya ganjilnya sih itu Ustaz kok hmm. gini ya, kok gitu ya. Sedangkan Alkitab itu ada yang menyerupai apa kata-kata di Alkitab itu ada yang menyerupai di Alquran, tapi itu hmm. apa sebenarnya Alquran itu gimana ya? Kata-kata nih, pokoknya hmm. ini hampir sama, cuman yang di Alkitab itu ada yang sesuatu yang ganjil. Hmm. tentang Tuhannya itu loh, Ustaz. Saya Konsep ketuhanannya ya. Konsep ketuhanannya. Konsep, konsep ketuhanannya membingungkan. Uh, uh, akhirnya saya baru tahu, oh ternyata Bapak itu Yesus. Yesus itu ternyata Nabi Isa. Hmm. Ternyata yang disalib itu kan dari saya waktu masuk Islam, ternyata yang disalib itu bukan Nabi Isa. Hmm. Sedangkan yang disalib itu sedangkan itu kan sahabat dari Nabi Isa tersebut. Mm. Oh gitu, ya, ya, ya. akhirnya saya di sini jadi kasih tahu sama ustadz teman-teman yang paham itu, oh gitu mm. ternyata yang dia salat itu yang selama ini saya sembar itu bukan Tuhan, melainkan dia itu sahabat Nabi. Mm. Gitu. Oh akhirnya saya tahu, yeah. ya ya ya ya akhirnya saya, terus ya benar aku dengan pilihanku ini aku benar. Mm -mm. gitu. Akhirnya saya ya sedikit-sedikit saya waktu lu diri DM saya tuh yang ngomong sama teman-teman ya ada dakwa-dakwa kecil lah Ustadz Masya Allah oke tentang jilpah kalau teman-teman nggak masalah ya teman-teman teman-teman lama yang ketika Mbak Bukut Ikhra saya kan udah oh iya ya kok lingkungan baru ya di lingkungan baru jadi relatif nggak punya teman gitu ya kayaknya teman-teman saya kan yang dibaharukan juga mayoritas Islam iya setelah berislam gimana rasanya, mbak? Waduh, bahagia banget Ustaz bahagia, nyaman. Pokoknya hmm. berbeda lah, gitu. Uh -uh. Saya belajar puasa. Puasa itu langsung kayak, puasa itu langsung puasa magrib. Cuman ya kadang-kadang bolong-bolong puasa, nopo puasa beduk. Hmm -hmm. Cuman ya sama mama bilang, ayo ayo ayo cek puasa puasa magrib nyoba. Akhirnya saya tertantang puasa magrib tuh di kelas 6 di kelas enam, kelas makan saya kan puasa masih beduk itu akhirnya kelas 6 puasa maghrib. Pada saat itu saya kan masuk islam itu juga saya beli baju apa beli baju gamis-gamis itu beli hmm. sendiri sama adik saya di pasar itu hmm. oh, bagus deh aku minta uang mama untuk buat ngaji kan belum punya baju hmm. muslim akhirnya beli sendiri sama adik di pasar karena emang bener-bener pengen nyoba no, po? nyoba pakai jilbab hmm. oh, ya. Rasa nyaman bahagia tadi itu didapat begitu setelah masuk Islam atau setelah melalui proses panjang? Proses yang panjang Ustaz, saya itu kan uh, setelah saya kan waktu itu katolik hmm. mendengar Al-Quran Al Al itu hmm. merasa ada yang berbeda dari hati saya, kok aku nyaman ya, aku lebih ma mantap ya dengerin aku lebih kayak ngerasa ada sesuatu yang berbeda, hmm. kayak gitu, akhirnya selama berproses itu saya mantap dan Akhirnya saya menemukan kebahagiaan menurut saya ya kebahagiaan hmm. dunia saya sendiri itu. Mungkin hmm. saya apalagi saya pindah ke apa apa itu mengenal dari Madinah teman-teman yang baru itu hmm. ya kayak menemukan harta karun itu saat ilmu-ilmu yang baru hal-hal hmm. yang saya sebelumnya saya nggak tahu akhirnya saya tahu hmm. akhirnya saya bisa ngomong sama teman-teman saya yang mungkin yang ada teman-teman yang belum berjilbab saya punya ilmu baru oh ini loh kamu yeah. enggak, uh, kamu harus pakai jilbab nih, ini ada dalilnya. Uh -huh. Sedangkan saya kan dulu waktu Katolik itu tidak ada dalil seperti itu. Mm -hmm. Maksudnya itu makan babi, makan babi kok dibolehi, Mana dalilnya? Kan tidak ada dalam Alkitab itu sendiri gitu Ustaz. Tambah larangan yang ditemukan. Okay. Ya. Pemahamannya saya ya kurang lah pokoknya menurut saya itu dalilnya di kayak misalnya makan babi, kayak tentang Allah itu eh Bapak itu punya Allah itu kok doanya dua. Mereka tidak bisa menjelaskan tentang tersebut, maksudnya mesti, mesti menyangkal, tapi hmm. tidak ada dalil yang sohih gitu loh Ustaz. menurut hmm. mereka, akhirnya oh iya, hmm. jadi saya mantap nih sama Islam lebih mantap, lebih mantap oh, Masya Allah Tuh, okay. yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yasir wa Ain ya karim Sungguh Alhamdulillah jemaah yang kami muliakan di zaman kita ini Media untuk berdakwah mengajak umat manusia kepada jalan yang baik dan benar Sangat banyak yang Allah sediakan untuk kita Di antaranya adalah melalui Facebook, melalui Whatsapp, melalui Youtube ini Televisi, kemudian juga kitab-kitab, majalah dan yang lainnya Alhamdulillah kami punya program namanya DDM Dompet Dakwah Media Semoga program ini memberikan manfaat yang tak terbatas ini dalam rangka menyebarkan risalah Islam, menyebarkan dakwah, mengajak umat manusia ke jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala, Islam yang kita cintai ini. Ini dalam rangka dakwah. Yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas beliau bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." orang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain maka pahalanya seperti pahala orang yang melakukannya ini sungguh luar biasa mari kita dukung terus program DDM ini dompet dakwah media dalam rangka mengajak umat manusia ke jalan kebaikan kebenaran jalan yang lurus semoga ini berkah dan bermanfaat mari kita bersama-sama untuk selalu berdakwah napas kita ini adalah dakwah gerakan kita adalah dakwah untuk Mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih banyak Semoga ini beradaan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh